oke okay, next kita sekarang berada di jembatan gantung di jembatan gantung ini ada patung telapak tangan yang sangat besar seolah-olah telapak tangan itu sedang menopang atau mengangkat jembatan gantung ini Di posisi ini kita bisa lihat jalan raya ya. Jalan raya terlihat sangat jelas di posisi di jembatan gantung ini. Katanya polos. Dari kok lolos, Oh iya. The Castello ini dibangun di tanah seluas kurang lebih 10 hektar dan dapat menampung 20.000 pengunjung full kapasitas ya Nah ini adalah ujung dari de Castello istana nah untuk ujung sini ada jasa untuk pembuatan video tiktok jadi untuk para tiktokers di sini disediakan ada layanan seperti bentuk lingkaran nanti berputar itu untuk pembuatan video tiktok yang sangat keren di samping itu dengan latar belakang istana Nah ini adalah contoh untuk pembuatan video tiktoknya Bukan dengan berlatar belakang istana Jadi akan menjadi semakin tambah bagus atau Tambah menarik untuk video tiktok anda Nanti kalau main sini cobain ya Oke, okay, demikianlah video untuk review jalan-jalan bareng keluarga kami di de Castello dan Kebun Teh Lembang. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Dadah!